Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat gambar pertama yang tentunya bikin adem banget ya Postingan Bunda Lesti saat mengikuti acara kajian musyawarah Bersama orang-orang hebat dan orang baik Orang-orang yang sangat soleha Masya Allah Mudah-mudahan konsisten terus untuk Bunda L Selalu belajar dan terus belajar menjadi orang baik Kita selalu mendukung Selalu men apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Apalagi hal yang sangat luar biasa Tentunya, belajar untuk menjadi lebih baik Kita lihat juga persahabat ya, tanggapan komentar di postingan ini banyak sekali ya diberikan oleh Leslar Lovers Di antaranya dari akun Instagram, Reni Rizwanti mengatakan Dede kalau udah pakai pasima hitam, tuduh, auranya, aur-auran, cakep banget, elegan banget, adem banget liatnya, nyes gitu, Masya Allah. Banyak orang yang menyukai Bunda Lese Kejaran saat memakai pasima warna hitam ini Masya Allah, luar biasa. Auranya semakin aura, aura auran aja ya Bunda Lesti Sehat terus Bunda Lesti mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat kita lihat ya DBTS persahabat ya Ini dari Kak Sania nih unggahannya Udah mulai kerasa ibu-ibu tuh Aduh Masya Allah banget ya Ibu-ibu yang sangat luar biasa Circle-nya Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng persahabat Sekali lagi, doakan yang terbaik untuk Leslar, semoga rumah tangganya kembali bahagia, kembali rukun, dan semoga sama watil jana Allah. Amin. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di unggahan Kak Tisa Biani. Tiga jam yang lalu mengunggah foto momen saat mengikuti acara kajian. Ya, ada Bunda Lesti juga di postingan ini Masya Allah luar biasa Kita juga dibikin salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Bisa silaturahmi lagi hari ini Alhamdulillah persahabatnya Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Dan warga konoha pastinya selalu dibikin salfok dengan Bunda L Masya Allah senyumnya Selalu bikin adem kita semuanya persahabat ya. Dan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk lesti dan gilar. Di postingan ini pun, Bunda lesti memberikan tanggapan komentar dengan memberikan emot love persahabat ya di postingan Kak Tisabiani. Aduh luar biasa Bunda El. Alhamdulillah kembali aktif di akun Instagram. Kita merasa bangga dengan sosok lesti. Merasa kagum dengan sosok Lesti Kecewara Selanjutnya juga persahabat disimak diunggan IGSnya Lesti fathia Skor FC Ini menginformasikan ya bahwa di lapak sekali seumur hidup di video persahabat ya Ternyata ini ada yang PDKT, jalur lapak sekali seumur hidup Asya Allah banget ya, perhatikan deh tuh di kalimat komentar ada yang PDKT persahabat ya di video Single terbarunya Bunda Lesti Sekali seumur hidup Aduh ini mah para jombok persahabat ya Auto gigit jari nih Melihat komentar-komentar dari orang-orang Yang lagi PDKT persahabat ya Luar biasa emang lagu Sekali seumur hidup Mudah-mudahan selalu Menjadi kebanggaan untuk kita semuanya Bunda Lesti terus berkarya Kita yakin Lesti akan selalu bersinar Sang kejora tidak pernah redup Kemudian juga persahabat diunggahan Ayah kejora yang terbaru ini so sweet banget Ayah Gejora dengan Mama kejora Masya Allah. Kayak anak TK ya, kata Ayah. Ini luar biasa. Keren untuk kedua orang tua Ayah kejora dan Mama kejora Mudah-mudahan selalu menjadi orang tua yang selalu melindungi, mensupport anak kesayangan Bunda Lesti Gejora. Kita kagum dengan kedua orang tua Lesti juga, Masya Allah. Selalu menjadi inspirasi juga untuk banyak orang. Dengan kesabaran, dengan kebaikan hati luar biasa untuk ayah dan mama Kita selalu berdoa untuk kebaikan dan pastinya untuk kebahagiaan keluarga dan kita semuanya Masih menunggu kabar dan cidukan terbaru berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.